Halo lagi para masyarakatku semua Kembali lagi di channel yang kontennya random ini Dan kali ini aku bakal bicarain tentang Gimana sih kelanjutan channel ini Jadi... Kali ini pembicaranya akan lebih serius ya teman-teman <guluh> Bohong. Gak tapi juga serius tapi ya... Sedikit, sedikit, sedikit Sedikit serius Oke okay, jadi inti dari video ini adalah Aku pengen bicarain tentang kelanjutan channel ini Jadi mohon maaf banget buat kalian yang sudah mungkin nunggu lama Terus kapan nih videonya kok gak muncul-muncul lama banget nih Vin, Arpin, Eskulin kenapa videonya gak muncul-muncul lama banget sudah berbulan-bulan Gak bulan juga sih terakhir ya, 3 minggu yang lalu ya Ya hitungannya sudah sebulan lah Udah lama banget gak upload Karena ya aku sendiri juga sebenarnya gak sebagaimana gitu free Aku juga sedang lagi dalam proses ospek tapi sudah selesai sebenarnya. Besok tepatnya hari Senin, tanggal berapa lupa, tapi pokoknya hari Senin, itu sudah mulai masuk kuliah, dan mungkin ya lebih sibuk dari biasanya. Jadi untuk kemungkinan sering upload itu lebih jarang. Tapi doain aja semoga semuanya jalan dengan lancar, aku masih bisa tetap upload-upload, bisa ngobrol-ngobrol sama kalian, bisa bikin kalian ketawa lagi, semoga dan bisa berkreasi lagi dan semoga berkembang Amin jadi kemungkinan untuk aku upload itu kemungkinan sebulan sekali mungkin bisa kalau seminggu sekali ya agak ribet agak susah soalnya bakal sibuk nih di perkuliahan ngomong-ngomong kalau ada yang tanya aku jurusan apa sih aku jurusan interior ya yang tugasnya mungkin ya sedikit lebih banyak kemungkinan eh hey, Hai Goldie <laughs> ya mungkin tugasnya sedikit lebih banyak dari yang lain. Mungkin soalnya aku juga belum pernah sih, bukan ya belum pernah ngerasain kuliah itu bagaimana. Jadi ya gambaran orang tuh kayak gitu sih kebanyakan. Orang banyak yang bilang sibuk apa segala. Tapi semoga aja ada ruang waktu untuk macam-macam lah ya YouTube. Ya semoga nggak cuma buat YouTube sih. Keluarga juga penting. Ya jadi di video ini aku cuma pengen kasih tahu sih. Sebenarnya kelanjutan channel ini gimana sih? Channel ini bakal tetap berlanjut. Oke. Okay? Semoga bakal tetap lanjut. Dan ngomong-ngomong, bagi kalian yang pengen tahu, aku ini sebenarnya merekam rekam nge macam ini pakai apa aja sih? Jir-jirnya itu pakai apa aja sih? Ya pakai HP kah Atau kamera? Kah, atau apa? Kalau yang penasaran bisa komen di bawah. Atau nggak komen juga nggak apa-apa. Soalnya nanti aku bakal bikin videonya juga. Jadi ditunggu aja ya. Oke, jadi itu inti dari video ini. Terima kasih karena sudah menonton dan mengerti apa maksud dari apa yang aku sampaikan tadi. Semoga kalian bisa tetap aman. Bisa stay safe, bisa di rumah aja, jangan kemana-mana dulu, karena sangat berbahaya kondisi sekarang. Dan jangan lupa like, share, subscribe juga bagi kalian yang baru, jangan malu-malu, walaupun kontennya random, tapi ya... bantu, -bantu sedikit lah ya, bantu-bantu sedikit aku berkembang, aku ini gak maju-maju, Bercanda aja, jangan diambil hati. Oke, okay, stay safe semuanya, see you, and bye-bye.